Bilkis Kumairah Razak jadi sumber kebahagiaan terbesar Ayu Ting Ting tanpa terasa. Kini, umur Bilqis sudah menginjak delapan tahun dan makin pandai diajak bicara. Putri semata wayang Ayu dan mantan suaminya ini juga sudah masuk pendidikan sekolah dasar. Ia tumbuh menjadi anak gadis yang cantik dan aktif, sangat mirip dengan sang ibu. Baru-baru ini Ayu Tingting mengunggah sebuah momen kebanggaan seorang ibu terhadap putrinya. Sang penyanyi yang juga jago ngelawak ini memajang foto Bilqis sedang mengenakan seragam sekolah. Bilkis tampil lucu dan menggemaskan dengan mengenakan seragam pramuka, lengkap dengan mengenakan kacu dan rambut kepang dua. Bilkis pasang pose imut di depan kamera. Kritingnya, Bunda, tulis Ayu Tingting singkat sebagai caption. Kriting memang jadi panggilan sayang Ayu untuk anaknya tercinta, sampai beberapa orang ikut memanggilnya dengan nama itu. Mirip sang bunda, netter ramai memuji imut dan cantiknya Bilkis dalam foto kolase tersebut. Banyak juga yang mendoakan bisa jadi perempuan sukses seperti ibunya saat ini. Sehat selalu buat kitingnya Bu Ayu, sukses seperti emaknya, kata salah satu netizen di kolom komentar. Cantiknya mirip sama bunda ya, sahut netter lainnya.